Postu. proses pengambilan material kondang yang naikannya ber kilo kilo. Nah itu itu material andalannya eh, bendungan. Tapi sayang airnya nggak andalan, airnya air balu. Lubur. ini operator dari Jawa namanya Suli dia ya, ini bisa mendeteksi emas kalau sudah didulang nah itu material material kondangan yang orang bilang ah, ke, kuning ke emas kok kuning ke paket Wae, langsung tak serbu. Oh, <laughs> nah, ini adalah proses penggalian material sebelum penalangan, walaupun nggak pakai talang jumbo ya talang mini jumbo. Nah, lihat material kondang yang ini hasil tipean tesnya ya satu helm mampu ngangkat 60 ya, proses penindisan dan pengrusakan lubang sebelum kita tinggal kabur tapi kita kembali lagi karena kita ini biar begini-begini ya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 Karo mundur munggah iki lho sing susah. Iya, oh. guwage iki. masalahnya kono urung bebas. Are malik rono karo firman ora Ini operator dari Salatang nih bernama Paulita Maulius Paulus nah, dari kedalaman kira-kira 10 meter ke dalam kita mengetes hasil dalam satu kali eksaan mampu <tuh> mengangkat berapa kilo Di polinya mana dulu? aku ya Kak Pluto ini pendengarannya kurang ya? Kira -kira. ya, malah dong orang ya, itu... okay. bayar. Okay. ya kan hati, ya? begitu longsor? ya kan set, reing, gitu ya? Oke, mungkin sampai di sini dulu rekamannya. Nanti diputar lain waktu, oke.